Gorontalo merupakan sebuah provinsi yang tergolong baru di Indonesia karena merupakan provinsi urutan ke-32. Gorontalo resmi menjadi provinsi sendiri pada tahun 2000 tanggal 22 Desember berpisah dengan provinsi Sulawesi Utara dengan Manado sebagai ibu kota provinsi tersebut. Gorontalo juga sering dijuluki sebagai kota serambi Madinah karena memiliki masjid yang unik, Selain mempunyai julukan yang terbilang beda dengan kota lainnya di Indonesia, Gorontalo ternyata juga mempunyai objek wisata yang sangat beragam, mulai dari wisata religi hingga wisata alam pun sangat banyak. Penasaran seperti apa sih objek wisata Gorontalo yang katanya sangat menarik untuk dijelajahi? Oke simak saja ulasan berikut. 1. Bukit Layang Gorontalo Yang pertama yaitu Bukit Layang yang berlokasi di Kelurahan Siendeng kecamatan Hulontahalangi, Gorontalo, Objek wisata ini menyuguhkan wisata alam perbukitan yang begitu memanjakan mata, dan dari bukit sinilah Anda dapat menikmati pemandangan kota Gorontalo dari atas bukit. 2. Wisata Pulau Dionumo Gorontalo Nah ini salah satu wisata alam Gorontalo yang mempunyai keindahan alam yang luar biasa yaitu wisata alam Pulau Dionumo yang berlokasi di Pulau Dionumo, Sumalata Timur, Gorontalo Utara, Wisata tersebut tepatnya bida di Desa Deme 2 Kec Sumalata, pulau ini masih belum banyak terjamah dan masih dijamin keasrian alamnya. 3. Masjid Walima Emas Gorontalo Tempat wisata selanjutnya adalah wisata religi Masjid Walima Emas ini berlokasi di Desbongo Kec Batuda Pantai, Gorontalo. Masjid ini berlokasi di perbukitan dan mempunyai view langsung ke laut sehingga pemandangan yang terlihat dari masjid ini pun sangat indah. 4. Wisata Pulau Cinta Wisata selanjutnya yaitu objek wisata pantai yang berlokasi di Gorontalo, salah satunya adalah wisata pantai Pulau Cinta yang berlokasi di Pulau Cinta, Kap, Boalemo, Gorontalo. Tidak hanya menyuguhkan wisata pantai di sini Anda juga dapat menyewa penginapan yang romantis, pulau ini sangat cocok dijadikan sebagai tempat honeymoon. 5. Desa Wisata Religi Bongo seperti halnya Bandung yang mempunyai banyak desa wisata dengan bangunan yang unik dan penuh seni, Gorontola juga ternyata mempunyai desa wisata yang tak kalah menariknya, yaitu desa wisata religi Bongo yang berlokasi di Des Bongo kota Gorontalo, tempat ini cocok sebagai wisata keluarga. 6. Air Terjun Hialio da Gorontalo Gorontalo juga tak kalah dengan Bogor yang mempunyai banyak wisata air terjunnya, yaitu air terjun Didiga yang berlokasi di Des Didinga Kej, Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, wisata ini patut Anda kunjungi karena lokasinya yang belum banyak terjamah oleh wisatawan sehingga wisata alam tersebut masih terlihat sangat alami. 7. Pantai Kurenai Gorontalo Wisata pantai di Gorontalo selanjutnya adalah Pantai Kurenai yang berlokasi tidak jauh dari pusat kota Gorontalo, tempat ini menjadi favorit tujuan wisata karena berada tidak jauh dari pusat kota dan mempunyai pemandangan yang indah. 8. Pantai Dunu Gorontalo Seperti halnya Gunung Kidul Yogyakarta yang kaya akan pantai indahnya, Gorontalo juga ternyata menyimpan pantai yang begitu indah dan menarik utnuk dikunjungi, yaitu pantai dunu yang berlokasi di ketmonano Kap, Gorontalo Utara. Ciri khas pantai ini mempunyai garis pantai yang panjang dengan pasir pantai yang berwarna putih dan dikelilingi bukit di sekitaran pantai. 9. Wisata Air Terjun Taluda masih membahas tentang wisata seputar air terjun yang ada di Gorontali, yaitu air Tejun Tulada yang berlokasi di des Ilohuua, Kecbon, Bonbolango Gorontalo, seperti air terjun lainnya yang berlokasi di Gorontali, air terjun ini masih asri dan terlihat alami. 10. Danau Limboto Gorontalo Objek wisata alam di Gorontalo selanjutnya adalah Danau Limboto yang berlokasi di Kecamatan Limboto Gorontalo, bagi Anda fotografer, wisata ini menyajikan banyak objek yang sangat menarik untuk melengkapi koleksi foto pribadi Anda. Secara kasat mata, karakter danau ini mirip dengan waduk Wadas Lintang di Wonosobo. Mungkin cukup sekian review tentang tempat wisata di Gorontalo yang patut Anda kunjungi. Jika Anda punya review tempat wisata di Gortalo yang belum kami publis silahkan disare melalui kolom komentar, klik subscribe untuk mendapatkan info menarik lainnya, like jika teman-teman suka dan share jika bermanfaat, sampai jumpa.